semuanya kembali lagi di channel vloggy ya akhirnya kita bermain minecraft juga ya ya hari ini kita akan membuat trading hall ya seperti yang aku bilang kemarin ya terus ini suaranya lebih jelas nggak ya pak mungkin lebih jelas ya. ya jadi di creative mode aku udah uh, udah kayak desain gitu ya desain trading hall nya kayak gimana nanti jadinya Ya, jadi nanti kita nggak cuma pakai cobblestone kayak bangun bangunan yang lainnya Kita bakal pakai stone brick, terus stone yang lain. Ya, terus ini udah ada bahan bahannya. Ini ada smooth stone sisa. Pas itu nggak tahu pas buat apa. Ya mungkin kita langsung bakal bikin aja. Terus ini aku udah siapin stone cutter ya. Biar bisa dijadiin kayak gini misalnya oke jadi mungkin yang kita nggak butuhin ini sama ini jadi dua blok di sini ya terus mungkin bo nggak butuh dulu kita bakal butuh stone sama ini di ya oke kita bakal pasang ini di ujungnya kayak gini ya sebenarnya terserah kalian mau kayak gimana aja nih versi aku ya terus aku juga fan bakar lebih banyak apa namanya smooth stone deh ya sambil nungguin smooth nya biar jadi smooth stone kita bakal lanjutin dulu ininya ya kita bakal stone break di sini kita bakal bikinnya dua cang ya sama kayak ini ukurannya mungkin ini satu dua 3 terus kita taruh kayak ini dua begini ya terus begini begini oh, atau mungkin salah kita kurang kita kurang disutnya ya mungkin segini lagi dulu nanti malah kebanyakan takutnya oh nggak deh, nggak apa-apa kita mungkin bakal langsung iya apa ya ya tiga dua aja deh, dulu tak kebanyakan. terus kita bakal kasih stone brick di sini nah, stone brick stone brick stone brick satu dua tiga empat lima terus satu dua tiga ini terus mana ya kita bakal gali ini dulu deh oke okay. gimana ya coba deh kita hitung dulu ini 5, 10 terus 4 ya ini 16 kan oke okay, berarti nanti 16 kali 32 mungkin ya 16 kali 32 blok Oke, okay, terus ini smooth stone-nya masih segini ya. Jadi mungkin kita bakal tunggu aja dulu. Nah, smooth stone ini kita bakal taruh bawah sini ya. Nah, kayak gini. Oke. Okay. Terus kita bakal pasang stone di sini. Stonenya jadi kayak jalannya gitu ya kenapa kita pakai kebanyakan stone ya karena kalian mungkin tahu kalau stone kita itu kebanyakan banget oh iya terus sama kalian mungkin sadar juga ya udah sadar kalau ini aku sedikit luasin lagi areanya luas kan ya uh, coba kita lihat before afternya ya tadinya tadinya nggak kayak gini ya. ya jadi ini lebih luas terus ini kita bakal lanjutin dulu aja tak kira-kira dulu aja seberapa sini kita pakai stone brick di sini ya uh, bentar deh kita mungkin bakal ngisi ini dulu kayak gini uh, salah Oke okay. apa-apa kita punya pickaxe gini ya, kurang apa-apa. Nanti kita ambil lagi dari sana. Oke, ini fullnya udah habis ya. Jadi, mungkin kita bakal ambil aja deh. Kita bakal bikin di sana aja ya. Aku lihat di internet, apa kalau pakai bambu terus dijadiin lighter itu lebih hemat ya, daripada pakai bambunya doang. Jadi nanti bambunya kita jadiin ladder dulu, tangga. Habis itu kita bakar. Dan nah, itu tuh jadi lebih banyak bakarnya ya, jadinya. Jadi mungkin kita bakal taruh sini aja sementara. Nanti kita taruh lagi di sana ya. Terus kita bakal bikin ladder. Kita kayak giniin terus ntar ini tambahin dulu deh jadi, jadi 44 oke okay. terus kita langsung aja 21 Oke okay. mungkin kita gandain aja ya Nah jadi gandahan oke okay, 24 kita kasih Stone lagi mungkin kita butuh lebih banyak sound yang mungkin kalian penasaran juga Kenapa aku bikin tempat sapinya Jadi kayak gini Ya karena aku kemarin itu butuh XP banget ya Nih lihat nih Jadinya udah lumayan full Ya terus ini semua stone aku <laughs> Banyak banget Jadi kemarin itu aku gara-gara butuh XP Jadi aku breeding-breeding gitu ya Terus kalau udah kepenuhan Aku bunuh-bunuh lagi biar dapat XP-nya Biar durability-nya meningkat juga Terus ini stonya mungkin kita bakal taruh atas semua dulu, tapi nggak semua. Kita bakal, stone bricksnya kita tambahin lagi, terus ini kita tambahin 1, 2, 3, terus stone bricks, mana stone bricks, oh ini, terus kita bikin kayak gini ya. Ya, mungkin kalian bakal, itu ya, penasaran, Kenapa? kan ini nanti tembok gitu ya jadi kenapa dihias gini kan enggak bakal kelihatan Oh tidak nanti kita bakal terraforming lagi di episode kapan mungkin karena kita mau luasin lagi ya lebih luas lagi biar buat bikin sesuatu yang besar ya terus ininya berapa ya kalau nggak salah itu uh, Oke okay, mungkin kita bakal hemat aja hemat stone-nya. Nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa Oke okay, ini udah wah, Udah mau malam ya ini Jadi Kita siap-siap aja tidur Nah nanti ini buat tempat villagernya ya di sini ya Jadi ini kita beginiin dulu Oke okay, begini sih kalau nggak salah ya Nah terus kalau kalian mau bikin trading hall eh, Aku saranin kalian butuh bed crafting table sama ini chest ya. Ini siapa tahu mungkin kalian udah mau malam tiba-tiba kalian masih trading-trading. Ya jadi kalian bisa langsung tidur aja di sini atau chest sementara mungkin kita nyimpan emerald di sini biar gampang nggak usah bolak-balik ke rumah atau ke storage room. Ya, terus ini bakal kita jadiin 13 ya. Ya sekitar 13 mungkin Pekerjaan villager itu Kalau nggak salah ada 13 ya Oke mungkin sebentar aku Cek dulu Oke bener ada 13 Pekerjaan villager Ya nanti kita bakal bikin 13 lubang ya di sini. Kita tingkatin kayak gini Ya terus ini mungkin bakal jadi ujungnya ya di sini tembok nanti kita bakal putin lantainya dulu aja deh. Terus ini, nanti yang sebelah sini kita udah jadi. Terus mungkin kita bakal isi ini, sini dulu, sampai sini, ya. Terus aku ini oh, belum terlalu pasti juga udah bener apa enggak. Jadi mungkin kita bakal ukur dulu deh. Oke, ini udah benar. Terus berarti temboknya di sini ya. Ini ujungnya. kita bakal butuh fans door juga ya Buat villagernya masuk dan keluar nah, kita bakal Pak mana sih? Oh ini ternyata kita butuh mungkin sekitar 13 atau mungkin kita bakal masukin villager-villager villager yang disitu dulu aja deh ya itu villagernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 7, 8. Oke, mungkin kita bakal... Mungkin enam dulu aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita udah dapat 6. Nah, jadi nanti kita kayak gini ya. Kita uh, mungkin tutup ini dulu aja. Nanti kita bakal... Ngaruh ke sini Bawa pakai bot. Terus kita mungkin tutupin dulu, kalau kalian gak mau ribet, kalau pakai blok gitu dulu, terus ancurin lagi. Mungkin kalian bisa pakai fence door lagi di sini-sininya, ya nanti kalian tinggal taruh, terus ke seperti ini. Kalau kalian, uh, misalnya, kalian mau ancurin botnya gitu ya, terus villagernya takut kabur. Jadi kalian tutup aja fence door -nya, biar villagernya masuk ke sini gitu. Oke, terus kita bakal lanjutin lagi ininya. Kita bakal... Kayak gini. Oh iya, terus kita bakal butuh lampu juga ya. Nah, tapi kali ini kita lampunya bukan pakai torch lagi ya, karena torch udah ya begini doang. Karena kita udah punya banyak iron, ya mau pasti tahu. Kita bakal pakai yang namanya uh, apa? Lantern ya. Oke, terus ini udah mau malam, kita bakal tidur dulu. Oke, terus kita lanjutin lagi ya. Kita bakal taruh ini semua dulu oke okay, ternyata tinggal oh oh kita kurang uh, kita kurang tiga terus ininya kita mungkin bakal oke okay. oke okay. pas banget terus kita mungkin bakal hancurin dulu oh iya kita butuh empat ya aya ah, iya. dua tiga Oke okay, ini udah kayak gini Terus kita mungkin bakal bakar Satu lagi ya Satu aja cukup Mungkin ya Ini segini Oke okay, mungkin dua aja Oke okay. Kita taruh Terus kita Bakal isi ini dulu Oke, jadi temboknya udah jadi kayak gini. Terus kita bakal galiinnya. Kita bakal pasang stone ya Oh iya, sama kita bakal bikin tembok kayak gini dulu. Ya jadi biar agak hemat ya stone-nya. Walaupun stone-nya udah banyak banget, tapi mungkin kita bakal butuh stone itu yang lain Sama aku baru ingat Kalau Aku mau hias ini Ujung-ujungnya Pakai ini ya Cisil stone bricks ini Jadi mungkin Aku bakal ganti ini dulu aja lupa. Seharusnya kita taruh grease-nya aja tadi di sininya. Oke, kita bakal taruh grease lagi di sini. Ya, terus kita bakal kasih ini ya. Oke, terus kita bakal isi semua ini. Oke, stone brick. Terus, antainya oke. Okay, kita ke kurangan stone brick, nanti kita tinggal bikin lagi aja. Oke, okay, jadi ini udah jadi ya, kayak gini ini, tapi belum jadi semua. Jadi, kita ini butuh satu lagi, kayak gini. Terus kita kasih ini ya, stone bricks di atasnya. Ya, jadi aku ini bosen pakai cobblestone terus ya. Ya, cobblestone juga bentuknya gitu-gitu aja. Nah, karena aku punya banyak stone biasa. Terus aku jadinya kepikiran buat bikin kayak gini ya karena stone biasa itu bisa diubah-ubah jadi apa aja ya kayak eh, stone bricks itu gitulah jadi eh, biar lebih bagus aja gitu nggak bulat bulet gitu doang ya kayak ya kayak gitu oke terus ini udah jadi oke giniannya udah jadi ya terus kita tinggal kita bakal tutupin ini dulu aja terus kita eh, nggak tahu deh ini Bakal ada atapnya atau enggak ya. Oke, nanti kita kasih atapnya nanti aja deh. Kita bakal bikin pintunya dulu. Aku lupa bikin pintunya. Pintunya pastiin pakai oak fence gate ya. Apa, pakai fence gate. Terserah apa aja kayunya. Oke, terus ini pintunya. Terus kita bakal bikin lampunya deh kita lampunya mungkin bakal butuh sekitar sekitar 14 mungkin Coba kita 14 dulu deh Oh ya kita jadiin ada nugget dulu semuanya dulu kebanyakan Oke ternyata enggak kebanyakan kita bakal ambil mungkin 14 dulu aja Oke jadi 14 Oke ini udah mau malam lagi kita bakal tidur dulu terus mungkin lanternnya kita bakal teroboh dulu Mungkin sementara atau mungkin juga selamanya ya. Karena aku kalau yang di World Creative, aku bikinnya di atas. Bukan di bawah gini ya. Oh ya terus bot bisa masuk sini enggak ya? Oke mungkin kita langsung bikin botnya di sini aja deh. Nggak usah ambil di rumah. Oke jadi ini mode. Terus kita coba tes ya. Bisa masuk enggak Oke nggak bisa ternyata. Uh, untung aku cek dulu. Mungkin kita bakal taruhnya di sini aja ya. Oke, terus kita terus ini. Ya, aku juga sempat kepikiran. Kita bakal dua lantai gitu ya, kalau kebanyakan villager-nya. Jadi, bisa dibetulin kapan aja. Jadi, mungkin kita bakal satu lantai dulu aja. Terus ini kurang ya, renternya. Kurang. Ya, terus kayak gini ya jadinya. Oke terus di dalamnya kita juga butuh sekitar sekitar 14 ya coba kita 14 lagi oke okay, ternyata kurang air nuggetnya jadi kita ini lagi nah oke okay. kita udah dapat 14 coba ya kita taruh di sini sini dan ya udah selesai kita udah selesai ininya terus oh ya kalau kayak gini bisa gak masuk nih Oke okay. hah gak bisa loh Oke okay. gak apa-apa kita tinggal pindahin dulu aja ini ya pindahin mungkin di uh, sini ya ya yeah, sini kalau jalan kayak gini buat bisa masuk kok Oke okay, jadi aku pasti ini udah bisa masuk Oke okay. oh sakit Oke okay, berarti kita Nanti gak usah turun dari sini ya. Karena bahaya. Oke, okay, terus uh, apa lagi ya? Ini kita bikin bakal isi pakai diesel dulu deh. Diesel stone brick sini. Tak bakal butuh mungkin stack ya. Stack tambah 20. Oke. Okay. terus taruh dulu. Oke, okay, ini kurang 1 2 3 4 5 6. Kita kurang 6. Oke, okay, ternyata stone kita habis, jadi mungkin kita ambil lagi di konsen cool generatornya ya. Terus kita bakal bikin berapa tadi? enam ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Okay, jadi jadi 6. Terus kita pasang ya. Kita hancurin dulu ya 1, 2 3 4 5 6. Oke. Okay. Ya mungkin udah jadi ya. Tinggal kita mungkin tambahin fence door-nya aja deh. Fence door kita mungkin oke, okay. bisa duanya, hanya dua doang. Jadi mungkin kita bakal taruhnya di sini dulu. Terus ya. Udah jadi mungkin kayak gini. Terus sekarang mungkin kita bakal itu ya. Apa? arah villagernya di sini. kita bakal buka lebar aja dulu. Oke terus belajar villager, villager ini bakal aku pindahin ya. Oke kamu aku bakal pindahin. Sini kamu. Oke kita masuk. Kita bakal ambil juga ini. Oke ini bakal agak lama. udah terus kita mungkin bakal blok dulu ininya nah, Oke okay. sekarang bagian paling hati-hati ya okay, kita harus hati-hati ini ya e, terus mungkin kita bakal kasih aja elektronya di sini ya Oke okay, terus uh, oke okay, aku nggak bisa masuk bakal blok ini dulu terus kita bakal anjirnya botnya hati-hati tonton -hati, kalau enggak dia bakal marah terus kita bakal dapat itu ya ditambahin harganya dia oke okay. mantap aku masuk siam 3 oke okay, bagus karena udah dibeli ya sekali seperti dia bakal jadi unbreaking terus oke okay, terus sama villager-villager lainnya mungkin aku bakal masukin pelajar-pelajar yang lain ini, yang di enam sini aja dulu ya. Oke, jadi mungkin aku bakal ambil pekerjaannya dulu. jadi lama banget deh jadi uh, oke okay. aku bakal naruh villager di off-camera aja ya jadi next episode kita udah punya villager semua di sini oke okay, mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka video ini uh, terus kalau kalian mau lihat video video lainnya tinggal pencet di sebelah kiri kalian ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.